man adzali harbi itu barang siapa yang menyakiti waliku maka saya umumkan perang kepadanya jadi sekarang sekarang kita tinggal tarik garis kalau gustur tu wali betul sebagaimana dipercaya sangat banyak orang ya. maka Ketika Gus Dur disakiti dengan dijatuhkan dari kursi ke presidennya iya. berarti Allah menabuh genderang perang kepada orang-orang itu. Kepada orang-orang itu, iya. Ya tinggal kita tunggu. Kita kan, tunggu, ya. Betul. nah, berapa lama dari genderang ke pedang atau dari genderang ke tombak atau Betul. dari genderang ke tanda ke tindakan itu? Berapa lama kan kita nggak tahu juga, Tapi pokoknya. Betul. Pokoknya, karena kalau memang Gus Dur wali, maka semua yang menyakiti Gus Dur dulu sebagai presiden akan mendapat akibat dari Allah karena Allah sudah menabuh gendang perang. Betul. Kalau Habib Rizik itu seorang wali, sebagaimana saya banyak membaca meme-meme ya. Iya. Kalau Habib Rizik itu seorang wali, hmm. maka kalau ada yang menyakiti Habib Rizik, ada yang memfitnah Habib Rizik, ada yang apa ya, ada yang membuli beliau, ada yang meremehkan beliau. Yang marah kan bukan Habibnya, yang, yang marah adalah Allah karena betul. Allah akan menabuh gendang perang, kan begitu? Betul beliau. betul ya. Nah, ada nggak contoh-contoh? di mana Allah bertindak kepada wali yang disakiti itu, kepada orang yang menyakiti wali itu. Oh, oh iya, jadi apa ya? Ya orang Jawa kan tahu istilah kualat. Istilah kualat. Nah, kualat itu jangankan kepada wali Allah, kepada manusia yang biasa saja akan ada kualat. Nah, kepada wali juga akan seperti itu, gitu ya. Jadi sebentar ya. Iya. Ya. Entah bagaimana bentuk genderang perangnya Allah ya Entah yeah. bagaimana bentuk balasan Allah Tapi yeah. itu kan janji Allah sendiri Betul Wa inna alloha layuhluful mi'at Allah yeah, tidak yeah. akan pernah mengingkari janji Betul. Jadi ini berarti bukan hanya golongan-golongan yang sedang bertengkar di Indonesia Pak yeah. Barang siapa menyakiti wali-wali yeah. Melalui penjajahan terhadap bangsa para wali itu Betul Jadi, ya kan, Wali-wali kan se-Indonesia banyak sekali nih, habib-habib banyak sekali turunan Rasulullah pada tiga level tadi. Yeah. Terus kalau ada negara lain ngapusi kita, ada ada kekuatan-kekuatan internasional koalisi atau apapun saja apakah Amerika, apakah China atau siapapun yang menyakiti bangsa kita sehingga para wali dan para habaibnya itu ikut tersakiti, maka kan Allah yang tidak terima kalau menurut itu tadi. Betul betul bisa berupa bencana bisa berupa iya bisa, bisa bencana bisa banjir bisa bisa yang merata itu yang bencana bisa banjir bisa ada pajak klik bisa ada kesulitan-kesulitan tapi yang personal bisa orangnya tersebut mengalami sakit bisa orangnya ya yang tidak kita duga lah gitu, yeah. bisa seperti itu jadi Pak Muzamil Mas Ilmi ini kita bukan sedang menikmati pertengkaran atau permusuhan di antara bangsa kita kita yeah. ini saya ini sedang bukan juga sedang anu memastikan Allah akan membalas apa tidak karena itu urusan Allah yeah. itu haknya Allah 100% persen yeah. saya cuman menjadi optimis menjadi bergembira bahwa Allah juga akan ikut bertindak atas ya. semua kedoliman kepada manusia terutama yang menyangkut para wali dan habaibnya kan gitu. Betul. Kan tidak mungkin Allah tidak mencintai habib sebagai anak mencintai para wali. Betul. Karena itu. Iya iya. Ya. Hmm. Allah yang bikin nur Muhammad, terus Allah menciptakan ruh Muhammad, Allah menciptakan Muhammad bin Abdullah, ya. terus tu dengan turunannya semua kan gitu. Ya. Berarti kan mereka berada di dalam ruang cintanya Allah sedemikian rupa. Betul. Sehingga sehingga teman-teman semua semua pertengkaran yang selama ini kita alami atau kita baca atau kita dengarkan melalui medsos melalui televisi melalui apapun itu saya minta kita optimis bahwa semua berada di dalam rangkuman langitnya Allah tadi kan gitu ya, Betul. dan, ya. dan optimisme saya bukan karena Allah akan membalas tidak hanya itu karena Allah juga rahman rahim jadi kalau kita sudah bi bilang Bismillahirrahmanirrahim maka dalam keadaan apapun saja, semenderita apapun saja, stress set apapun saja kita, seapa ya, seterpepet apapun keadaan kita, se, -se injak, injak kayak apapun saja hidup kita, kita tetap Bismillahirrahmanirrahim, kita tetap ya. meyakini bahwa Allah itu Maha Pengasih ya. dan Maha Penyayang. Ya, ya. Jadi, kan ada kemungkinan membalas itu dengan kasih sayang, bisa nggak? Bisa kasih sayang, tapi juga ada ya hukuman saya punya guru gitu ya yang saya yakin guru saya itu wali. satu saat dulu pernah ditangkap polisi gitu ya karena tidak mengikuti kemauan pemerintah dan beliau tenang-tenang saja. tapi akhirnya polisi yang nangkap itu gila. nah itu balasan allah taala. nah akhirnya kiai saya itu dikeluarkan dari dari penjara karena polisinya gila jadi mas Elmi jangan sekali sekali <laughs> menyakiti Pak Muzammil. yang gila lah yang gila <laughs> nah, gitu ya. itu kan nah sangat berat kalau gila itu berat sekali <laughs> lah kita kan punya teman di Purworejo nah, iya. yang yang mau digerebek oleh, nah. oleh... Kepolisian iya. daerah Tapi kemudian hmm. mereka kan mobilnya malah kecelakaan semua kecelakaan di sana, iya. Atau iya. begitu sampai ke pesantrennya Malah yang mereka lihat adalah laut Nauta. selatan misalnya, betul. Dan seterusnya iya. kan, gitu. Jadi, iya. Nah itu semua tidak bisa kita pastikan secara akademis Atau secara ilmu modern ya. Iya. Itu semua urusannya adalah optimisme dan keyakinan gitu ya. Dan saya iya. ingin menikmati dan bergirai karena keyakinan Karena kalau fakta ilmu, fakta akademis Fakta kehidupan yang hanya bisa dipahami oleh sejumlah complongan di akal kita Itu tidak akan pernah mampu membahagiakan kita Pak Betul. Yang bisa membahagiakan kita secara maksimal itu adalah keyakinan kita, optimisme kita dan husnudon kita kepada Allah